This is the future Revolution. sahabat Car2 pada video ini kami akan membahas mobil berdasarkan permintaan pelanggan kami yaitu Hyundai Tucson 2023 dengan fitur Hybrid dan kebetulan juga, Kardua belum pernah membahas tentang Hyundai Tucson. Kira-kira kapan masuk Indonesia? Simak videonya.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 Peluncuran Hyundai Tucson 2023 akan menggugah konsumen setianya untuk mengagumi mobil produksi ginseng yang hadir setelah mengalami desain ulang baru-baru ini, dan Hyundai Tucson Hybrid 2023 merupakan versi baru yang lebih hemat bahan bakar. Untuk kemudahan berkendara di jalan raya seperti pendahulunya, Hyundai Tucson Hybrid Limited 2023 merupakan SUV yang dilengkapi fitur-fitur seperti road assist, smart cruise control, SCC, berbasis navigasi dengan cornering control dan blind spot monitoring, BVM, bantuan anti-tabrakan, FCA atau belokan persimpangan, bantuan pemeliharaan jalur, LK, sistem anti-tabrakan. lebih lagi, Tucson Hybrid Limited hadir dengan tampilan-tampilan status yang canggih, sensor parkir jarak jauh cerdas, dan sistem pemantauan tekanan ban dengan pengukur ban individual. Tucson Hybrid Limited 2023 ditenagai oleh mesin 4 silinder 1.6 liter turbo yang dipadukan dengan dua motor listrik, seperti model lainnya, tetapi Limited bukan tentang kecepatan atau tenaga. Ini tentang teknologi dan kenyamanan. Seperti kebanyakan model Hyundai baru, Tucson Hybrid Limited mewakili puncak teknologi otomotif modern. Selain Hyundai Tucson Hybrid Limited mungkin ini model yang Anda inginkan, tetapi dua model lainnya juga menjanjikan yaitu trim SEL convenience level menengah, terjangkau dan mencakup banyak fasilitas yang berbeda dari basis Tucson Hybrid Blue. Dari segi keselamatan, Hyundai Tucson sudah termasuk lengkap banget. Sama seperti kebanyakan varian mobil Honda lainnya, Tucson sudah dilengkapi dengan sistem keamanan standar ABS, EBD, 6 airbags, immobilizer, rear view camera, heel start assistant, dan lain sebagainya. Berkendara jadi lebih terasa aman dan nyaman dengan fitur keselamatan yang lengkap. Selain itu, di Hyundai Tucson 2022 sudah disematkan sistem keamanan pintar buatan Hyundai sendiri yang dinamakan Hyundai Smart Sense. Di dalamnya sudah termasuk Smart Cruise Control. SCC, Forward Collision Avoidance Assist, FCA atau Junction Turning, Land Keeping Assist, LK, Blind Spot View Monitor, BVM, Collision Avoidance, AEB dari Hyundai dan masih banyak lagi. To find a way to change i didn't leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place because everybody wanna to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be i don't wanna let myself Hyundai Tucson Hybrid SEL 2023 Komodo memiliki fitur seperti wireless device charging, setir berbalut kulit, dan panoramic sunroof, juga dilengkapi standar dengan cluster instrumen digital 10,25 inci, cermin peredupan otomatis dengan homelink dan pencahayaan interior. Hyundai Tucson Hybrid SEL 2023 Convenience memiliki fitur seperti pengisian daya perangkat nirkabel, setir berbalut kulit, dan sunroof panorama. Run away, I don't have to plan it I can go, change my fate, you Tucson Hybrid SEL Convenience menambahkan teknologi standar yang lebih baik dan lebih banyak kenyamanan dan SEL Tucson Hybrid memberikan banyak fitur standarnya meningkatkan pengalaman kepemilikan secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Sementara Tucson Hybrid Blue 2023 tidak menawarkan nilai sebanyak dua model sebelumnya, ini adalah SUV hybrid yang hebat. Hyundai Tucson Hybrid 2023 bersaing dengan Toyota RAV4 Hybrid 2022, Honda Cerfee Hybrid 2023 dan sepupunya dari Korea Selatan ialah Kia Sportage Hybrid 2023. Ada banyak persaingan di segmen kendaraan SUV hybrid, tetapi SUV Hyundai memiliki peluang bagus untuk menduduki peringkat teratas seperti model hybrid kompak lainnya. I Hyundai Tucson tahun 2023 sampai tahun 2024 ditawarkan dalam 3 varian dan harga mulai Rp399.000.000 hingga rp rupiah. Varian entry levelnya yaitu Hyundai Tucson GLS 390 ribu juta rupiah dan varian tertinggi Hyundai Tucson yaitu Hyundai Tucson XG Kredi ditawarkan dengan harga 477 ribu juta rupiah. Tapi, kira-kira kapan Hyundai Tucson hybrid tiba di tanah air? Kita tunggu saja. Salam Car2 Channel. My faith, you won't understand it All alone, that's okay People I can't stand, man They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more Take a chance It could be possibly my last day.